Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Untukmu yang harus mencari nafkah di luar rumah, jangan lupa amalkan doa ini. Membaca zikir keluar rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku keluar, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis Riwayat, Abu Dawud, membaca doa perlindungan bila singgah di suatu tempat. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu." (Hadis riwayat Muslim) Baca Surat Al-Ikhlas. Al-Falak, dan Anas setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali. Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Ikhlas dan Al-Muawizatain, Al-Falak dan Anas saat pagi dan sore, sebanyak tiga kali, itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis Riwayat, Abu Dawud, membaca zikir saat melihat orang terkena musibah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahiladzi'afani mimma b'talaka Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu, serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Keterangan, bila yang kena musibah perempuan baca, maptalaki, bila laki-laki diganti maptalaka, kidi ka. Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa melihat orang yang terkena musibah, kemudian membaca zikir ini, maka dia akan diselamatkan dari musibah itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bersedekah semampunya, walaupun hanya sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan khawatir hartamu berkurang, justru dengan sedekah itu Allah akan menjadikan rezeki dan hartamu semakin lapang. Melakukan upaya yang bisa menjaga dan menyelamatkan diri dari bala dan musibah. Sebagaimana arahan ahli kesehatan ketika ada wabah yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak fisik 1 sampai 2 meter, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan lain-lain. Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah setelah melakukan semua usaha di atas. Serahkan semuanya kepada Allah. Allahlah sebaik-baik penjaga dan penyelamat kita. Allahlah yang paling menyayangi para hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Allah ta'ala berfirman yang artinya, bertawakallah kalian hanya kepada Allah, jika kalian benar beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 Semoga Allah menjaga dan menyelamatkan kita semua, dari bala dan musibah yang ada. Amin. Semoga bermanfaat.